Kau datang tanpa kata, pergi justru berbalik. Kau suka hati, setelah luka dalam. Kau peluk terindah, sadar kabar. Kau datang tanpa kata Pergi cutra berpadi Kau sesuka hati Setelah keadaan Jenak sabar pikir kau masuk dalam rumah Karena yang kau tawarkan beda Kau jadikan jadi Dikala yang lain tutup sebelah mata Kau menangkan hati samalah Terima padanya Sejatuh cinta pandangan sama Mari lanjutkan hubungan Bersama Tapi kau hilang tiba-tiba Saya cari kau sayang di mana-mana Saya coba telpon Nomor handphone aktif lagi ada kau kemana Ada sumber saat saya. Melekat hati ingin kau di samping mana saya saat saat pergi suka hati setiap Ada kau berlai, kekasih pergi tanpa hai? Lukai hati, yang saya izinkan untuk jatuh cinta kembali Gesok pergi, dan tinggalkan selusun janji Ada kalau tak terima, cinta yang tercipta Harus sudahi karena kau kemadaan Ada penyesalan, ku mengenalmu Berkenalan, Tadi cuma tamu Tinggal tapi bukan untuk menetap Pergi setelah hati ini kau dekap lukan lagi indah tapi sadar kalau ini akhir kita Cerita tak berakhir indah Ada cinta tumbuh tapi kau tak tunggu Kau datang tanpa katu Pergi cutra berpaling Kau sesuka hati Setelah kau datang Kau bikin terindah Saya dekat nampilah Saya mulai sayang Tapi kau hilang tentang pekat pergi, sutra berbalik, khusus suka hati, setelah ada.